Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Body Komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara Install ulang Windows 10 pada sebuah laptop Aspire 5 ya. Aspire 5 Tipe lengkapnya ada di bawah, ini sudah saya tulis ya, Aspire 5, A4, A514, A5 Strip 54 ya, 33WF. Nah ini, tipe laptopnya ya, yang ada di bawah di bawah laptop ini ya. Oke, okay, namun sebelum selanjutkan ya, mohon maaf karena disini cari besar, jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali, jadi harap dimaklumi. Oke, yang pertama kita siapkan adalah sebuah flash disk yang sudah ada Windows 10 UEFI ya Ini sudah saya siapkan flash disk saya Ini sudah ada Windows 10 UEFI ya Bagi teman-teman yang belum punya Windows 10 UEFI Silahkan cek di kolom deskripsi ya Di kolom deskripsi Dan cara download Windows 10 nya ada juga di, cala, di kolom deskripsi ya oke langsung saja kita lanjut ya sekarang kita tekan tombol power kemudian kita tekan F2 ya untuk masuk biosnya oke langsung kita tekan F2 tekan terus ya F2 sampai masuk ke bios oke ini sudah masuk bios nah sekarang ini yang terblok di informasi ya information Nah, kita geser ke sini ya, ke kanan, gunakan ini ya, tombol yang aneh. Kalau kita geser ke kanan, gunakan panah kanan, geser ke kiri, gunakan panah kiri, untuk turun naik, gunakan panah atas bawah ini ya. Oke, sekarang kita setting dulu biosnya ya, kita geser dulu. Nah, ini di menu main, kita ubah di sini ya. Yang terblok sistem time ya, kita turunkan yang terblok ini ke ke tulisan F, F12 ya dengan gun dengan cara gunakan panah arah bawah ya. Eh okay, kita turunkan. Nah ini kok sudah di sini, ini gunanya nanti ketika kita akan eh uh, install ulang ya, ketika kita akan booting install ulang nanti langsung kita tekan F12 ya seperti itu oke langsung saja kita tekan enter dulu ya enter biasanya seperti ini nah ini kan tadi disable ya sekarang kita pilih enable Guna, ini gunakan panah yang bawah ya kemudian enter nah sekarang sudah enable ya F12 enable nah ini nanti kalau sudah aktif ini begitu nanti kita akan booting gunakan F12 nah, tanpa menyetting di menu boot ini ya di menu boot sini kita langsung saja gunakan tombol F12 saja ya nah ini pastikan ini tulisannya UAP ya pokoknya laptop sekarang kebanyakan UAP ya yang terbaru sekarang harus UAP oke langsung saja kita simpan gunakan F10 ya F10 untuk menyimpan hasil settingan kita tadi ya nah baru kita tekan F12 ya untuk booting ke plastis ya F12 tekan terus F12 tunggu tekan terus ya F12 sampai muncul menu seperti ini nah ini ini yang terblok adalah Windows ya sekarang kita turunkan ke nomor 2 ya ke plastis saya ini saya plastis saya Sandis. Nah silakan kalian gunakan plastis sembarang saja yang penting plastis ya. Oke turunkan menggunakan panah ya panah arah bawah ya ini panah arah bawah kemudian enter ya enter ya. Nah kita biarkan saja. Setelah kita enter kita biarkan saja dia otomatis booting ke plastis ya. Ya tunggu saja prosesnya oke, sudah muncul nah, sekarang ini kan keyboardnya tidak berfungsi ya nah, apa namanya totpad ya, totpadnya ini tidak berfungsi jadi gunakan keyboard yang ada di sini ya keyboard yang ada di sini kita tanpa menggunakan mouse ya gunakan tab ya tab ini tetap nah, tekan tab sekali tekan lagi sekali lagi tekan lagi sekali lagi nah dia akan terblok ke next ini ya Nah sekarang kita setelah terblok di next ini kita enter ya tidak nah, muncul seperti ini kemudian enter lagi satu kali oke kita tunggu prosesnya <tuh> oke sekarang kita kasih checklist di sini nah, untuk mencekes di sini gunakan spasi ya gunakan spasi nah, otomatis terdetek checklist ya, kemudian kita enter nah, muncul seperti ini yang terblok adalah bagian atas sekarang kita pilih bagian kostum, nah untuk menurunkan, gunakan panah yang ada di bawah ini ya nah, kita turunkan nah, yang terblok yang bawah, kemudian kita enter ya nah, ini masih belum terdeteksi ya nah, bagi teman-teman yang mengalami seperti ini ada tutorialnya ya ada tutorialnya cara mengatasi uh, SSD yang tidak terdeteksi ya. nanti ada silahkan cek ya di nanti kita siapkan link ya di bawah di kolom deskripsi ya oke okay. Sekarang langsung aja kita pilih ini ya. Load karena di sini sudah ada apa namanya? programnya ya, supaya bisa terdeteksi ini. Kita gunakan tab ya. Tab untuk supaya pindah ke menu ini ya. Masuk data kemudian kita enter. Nah, ini muncul seperti ini, kita geser gunakan panah arah kiri ya. Pilih browse. Kita enter. Nah, cari plastis yang kita gunakan ya. Gunakan ya, ini. Untuk menurunkan panah arah bawah. Ini, nah, ini plastis saya ya. Ini saya tulisannya ya. Nah, ini ya. ESD ISO. Ini plastis saya ya. Nah, untuk membukanya gunakan panah arah kanan ya. Nah, ini sudah terbuka ya kemudian kita turunkan ke yang ini ya ini VMD ya Intel VMD turunkan gunakan panah arah bawah nah setelah itu kita enter ya pilih enter nah muncul seperti ini pilih yang atas ya kita enter saja nah maka lagi diproses ya penginstalan drippernya ya fibernya supaya bisa terdeteksi SSD-nya ya. Nah ini sudah terdeteksi. Sekarang kita format ini ya partisi satu sama partisi tiga ya. Nah, ini sistemnya. Ini data C-nya ya. Nah ini keempat ini data D-nya, data usernya. Jangan sampai terhapus ya. Dan pastikan ya sebelum kita lakukan install ulang ini. Pastikan data yang di dokumen sudah kalian pindah ya. ke plastis atau ke drive D-nya ya. Nah, sekarang ini terblok partisi 1 untuk menggeser ke format sini gunakan nih ya, tab ya. Kita tekan tab-nya. Nah, tuh, pindah 2 3 Nah ini sudah terblok ya, terblok formatnya, kemudian kita enter. Iya. Untuk memilih oke OK, gunakan panah kiri ya, panah kiri, ya baru kita enter. Nah partisi satu sudah selesai di format. Kemudian partisi ke 3 gunakan panah yang bawah ya untuk menurunkan, ya ini sudah terblok nomor 3 kemudian kita gunakan tab untuk menggeser ke menu format ya 1 2 3 oke data block ya kemudian kita enter kemudian pilih panah kiri kemudian enter oke okay, sudah selesai terformat partisi 3 kemudian gunakan tab lagi ya gunakan tab lagi untuk memblok next ini ya 1 2 3 4 5 nah 5 ketika hitungan 5 dia terblok ya nextnya baru kita tekan enter ya nah ini proses sudah instalasi sudah berjalan ya Kita tunggu saja ini cukup memakan waktu sekitar 10 menitan atau 15 menit ya saja Start ya, tunggu saja. Nah, tinggal saja prosesnya ya. Nah, di langkah ini, silakan pilih Yes ya. Gunakan Tab untuk memindah ke Yes ya. Oke, sudah ya. Yes nya sudah tebak, kemudian Enter. Enter saja ya muncul seperti ini enter saja enter saja nah di sini untuk mindah ke idon ya karena kita tidak konek internet ya gunakan panah gunakan tap ini ya tab untuk menurunkan supaya terblok ya oke okay, sudah terblok ya kemudian enter Nah, ini karena tidak terhubung internet ya. Kemudian guna yang ter terblok ini gunakan tab lagi ya untuk memindahkan ke menu sini ya. Nah, ini sudah terblok. Kemudian enter. Nah, di sini kasih nama. Saya biasanya kasih nama asar ya. Sesuai nama laptopnya ini kemudian enter. Kalau kalian ingin kasih password di sini, silahkan kasih. Tapi kalau tidak, enter saja. Oke, langkah di sini, enter saja. Enter saja ya, seperti ini, enter saja. Muncul seperti ini, enter saja. Oke, kita tunggu. Ini proses finishing ya, hampir selesai. Oke, sudah selesai ya. Proses instalasi sudah selesai. Oke, okay, demikian ya. Semoga bermanfaat. Demikian cara start ulang Windows 10 pada sebuah laptop a 5 a A5, A5-14-54 Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.